Kau paling hebat, kau berani cintu saya baru jatuh. No, no. ya kita gatel gara-gara siapa kalau memang dia ya bukan gatel ya, ya kita kan bisa selebel belo belo belo Got back. Tango. Ya, kita gatal gara-gara siapa, kalau?